teman-teman, kali ini aku mau sharing gimana cara mudah buat sambal bawang Support terus channel ini untuk terus berkembang ya Dan bertemu dengan teman-teman lainnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Pertama-tama yang perlu kita siapkan bumbunya simpel banget Cuma cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk Sebelum kita goreng, kita harus membelah cabai rawit supaya tidak jebruk ya Kita goreng dulu bawang merah dan bawang putih, kemudian cabai rawitnya. Kalau sudah matang, kita taruh di ciri, kemudian kita kasih garam 1 sendok teh aja dan potong gula jawa. Kita tumbuk hingga halus, ya. Dewan jeruknya kita iris-iris seperti ini ya Kemudian sesekali kita tumbuk Cara selesai sambal bawangnya. Sebagai pelengkap, kita akan goreng terong ungu. Kita potong memanjang. Sesuai selera gak apa-apa ya teman-teman Itu baru kita rendam agar daunnya tidak hitam. Mudah banget kan Ada terong goreng Telur dadar Dan juga sambal bawang Teman-teman bisa coba di rumah Selamat mencoba Terima kasih